Hai sahabat, apa kabar? Semoga semua ada dalam keadaan baik. Pada kesempatan ini, Tutsugi dari kanal Bali Balijani akan memaparkan mengenai asal-usul Desa Batanyuh Belayu dengan merujuk langsung situs resmi Desa Batanyuh. Seperti apa kisahnya? Mari kita simak setelah ini. Desa Batanyu terletak di Kecamatan Marke, Kabupaten Tabanan. Desa ini belakangan sangat terkenal dengan kerajinan kayunya terutama dalam bentuk ukiran atau pahatan. Berjarak sekitar 20 km dari Denpasar, Desa Batanyu bisa dicapai dengan kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2. Letaknya pun strategis di antara objek wisata Pura Taman Ayun Mengui dan Monumen Margarana Marga Desa Batanyu yang didirikan pada tahun 1681 memiliki kaitan sejarah dengan kerajaan yang pernah ada di seputar Belayu. Nama Batanyu sesungguhnya diambil dari nama salah seorang putra Ingusti Bebajangan, seorang raja yang pernah memerintah di berengkit Belayu. Namun, kerajaan Beringkit tidak berusia panjang karena kemudian ditaklukkan oleh Yakin Putu dan Igusti Celuk dari Puri Belayu dalam perang puputan di Beringkit. Igusti Kebon Tubuh, salah seorang putra Igusti Bubajangan yang masih hidup, berhasil diamankan dan dibesarkan oleh Raja Kabokabe. Setelah dewasa, Igusti Kebon Tubuh kemudian diserahkan oleh Raja kabel-kabel kepada Igusti Celuk di Belayu. Oleh karena wilayah kerajaan Belayu sedang ditata pada saat itu, maka area Kebon Tubuh ditempatkan di bagian paling utara dari Puri Belayu. Kebon berarti tegal, yakni sebuah tempat yang lapang, dan Tubuh direjemahkan sebagai pohon kelapa atau nyuw. Itulah mengapa desa tempat tinggal I Gusti Kebon Tubuh kemudian disebut Desa Batanyo. Berbicara mengenai Puri Belayu tidak bisa lepas dari peran I Gusti Agung Putu yakni cucu I Gusti Agung Maruti. Sebelum mendirikan Puri Belayu, I Gusti Agung Putu sempat diasuh oleh Raja Tabanan Sri Magada Sakti. Sebelum akhirnya diminta oleh Igusti Putu Balangan dari Marga dan kemudian menjadi sahabat baik adiknya yang bernama Igusti Celuk. Mengenai keberadaan Igusti Putu Balangan dan Igusti Celuk dapat dirunut seperti ini. Keduanya merupakan putra Ida Arya. Siapakah Ida Arya? Ia adalah salah seorang putra I Gusti Ngurah Pacung Sakti alias I Gusti Ngurah Ayunan yang berkuri di Berean. Suatu ketika I Gusti Ngurah Ayunan menghamili salah seorang pembantu kesayangannya yang bernama Nilo Jepung, yakni putri Ki Bendesa Balangan. Mengetahui hal itu, Ni Gusti Loh istri Gusti Ngurah Ayunan sangat marah untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan maka igusti ngurah ayunan minta kepada kiai lanang ungasan supaya mengawini Nilo jepun dengan satu syarat kiai lanang ungasan tidak boleh menggauli Nilo jepun kiai lanang ungasan memenuhi permintaan igusti ngurah ayunan dan mematuhi persyaratannya Keesokan harinya, Kiai Lanang Ungasan mendatangi Ide Pedanda watu Lumbang Kepada Ide Pedanda, ia menceritakan semuanya sebelum akhirnya mohon agar perkawinannya dengan Ilu Jepun dapat diberkati sebagaimana mestinya. Ide Pedanda Watu lumbang merestui dan membuatkan upacara seperlunya termasuk melukat bayi dalam kandungan agar gelah lahir dengan selamat. Beliau berpesan bila mana anak itu sudah lahir supaya diberi nama Ida Arya. Begitulah akhirnya Ida Arya lahir dengan selamat. Setelah dewasa, Ida Arya lalu kawin dan menurunkan tiga orang putra dan dua orang putri. Ketiga orang putranya masing-masing bernama, I Gusti Putu Balangan bertempat tinggal di Purim Marga, I Gusti Nengah Balangan di Puri Perean, dan I Gusti Celuk yang semula bersama I Gusti Putu Balangan di Marge akhirnya pindah ke Puri Belayu bersama-sama I Gusti Agung Putu. Selanjutnya diceritakan mengenai penataan wilayah Puri Belayu oleh I Gusti Agung Putu dan I Gusti Celuk. Setelah desa Batanyo selesai ditata pada tahun... 1683 Puri Belayu memperluas wilayah ke selatan dengan menempatkan orang-orang yang memiliki ilmu kanuragan tinggi untuk menjaga bendungan peninggalan I Gusti Bebajangan di Umediwang agar air tetap bisa mengalir ke persawahan Jubak sungi atau Umur Kelor. Setelah itu, penataan dilanjutkan ke wilayah Jebaud yang kemudian menjadi wilayah Ningkit di mana masih terdapat peninggalan Puri Igusti Bebajangan. Penataan itu dibarengi dengan penyerahan tanah kesejahteraan di subak Sungi dan sekitarnya. Sedangkan kepada desa Batanyuh yang terdiri dari wilayah Batanyuh dan Umediwang diserahkan juga tanah ayahan atau kewajiban desa untuk tempat tinggal dan pertanian. Yang termasuk wilayah kesejahteraan Desa Batanyu adalah Subak Apit Jaring, Subak Abian Pondok Gunung Kaja dan Kelor di sisi timur, Subak Abian di sisi barat, Subak Kekerancari, Subak Belusung, area Tegalan di sisi barat dan timur Sungai Sungi, dan lain-lain. Ketika Igusti Agung Putu dan Igusti Celuk berhasil menyelesaikan pembangunan Puri Belayu, Lengkap dengan para pengiring dan tatanan pemerintahannya, I Gusti Celuk sudah memiliki keturunan masing-masing: I Gusti Gede Celuk, I Gusti Nengah Celuk, I Gusti Celuk Puspita Sari, I Gusti Gede Sengguan, I Gusti Gede Keranya, I Gusti Sekara, Sekare, I Gusti Ngurah Gede, dan I Gusti Ngurah Wijaya. Selanjutnya diceritakan bahwa Igusti Agung Putu mulai mempersiapkan kekuatan dengan membuat pasukan pilihan yang siap tempur dan berani mati sebanyak 40 orang. Sejak saat itu beliau mulai menanamkan pengaruhnya terhadap para penguasa wilayah di sekitarnya. Sepak terjang dan kehebatan Igusti Agung Putu begitu luar biasa. Berita tentang kehebatannya cepat tersiar ke seluruh penjuru wilayah. Dengan lantang, kemudian beliau mengeluarkan pernyataan akan menyerang siapa saja yang berani menentang. Mendengar berita itu, para perbekal atau raja-raja kecil di sekitarnya merasa was-was. Untuk menghindari pertumpahan darah yang akan menyengsarakan rakyat, maka para raja kecil seperti Igusti Ngurah Tangep, segera menyerahkan diri ke Puri Belayu. Raja kecil lainnya yang kemudian menyusul menyerahkan diri adalah Igusti Ngurah Ngui, Igusti Ngurah Beringkit, Igusti Ngurah Penarungan, dan Igusti Ngurah Pupuan. Hanya Igusti ngurah batu tumpang yang tidak mau menyerahkan diri. Yang terakhir ini memang pernah berseteru dengan Igusti Agung Putu. Dengan menyerahnya raja-raja kecil itu yang disertai dengan penyerahan wilayah kekuasaannya, mulailah tersebar berita mengenai berdirinya kerajaan baru bernama Kawiapura atau Mengui. Dari Puri Belayu, I Gusti Agung Putu bergeser ke arah timur dengan membangun Puri Bekak Mengui dan Taman Ganter. Belum merasa nyaman di tempat itu, beliau kemudian bergeser lagi ke selatan lalu mendirikan istana yang disebut Puri Gede Mengui. Setelah I Gusti Agung Putu meninggalkan Puri Belayu dalam keadaan kemahripah Loh Jinawi dengan tatanan kerajaan yang rapi, pada tahun 1723, Igusti Gede Sengguan bersama Igusti Gede Keranya melakukan ekspansi ke wilayaku Manca dan menaklukkan Raja Pasek yang berkuasa di sana. Demikian perjalanan sejarah Puri Gede Belayu yang dimulai dengan penataan desa Batanyu. Sekian, semoga ada manfaatnya.